Saya adalah satu-satunya finalis sekolah Stand Up Millennial RTV yang beragama Kristen. Bukan karena lucu, tapi karena minoritas. Saya datang jam 7 pagi, dapat nomor urut 231. Ada Bayu Wibowo, Suca 4, datang jam 10, dapat nomor urut 201. Ini SSMR TV nyari peserta untuk dijadiin juara atau nyari orang terkenal untuk naikin rating. <tuk> Dan yang lain stand up lucu tapi nggak ada tapi nggak lolos. Saya stand up dibilang marah-marah tapi lolos. <tuk> Jadi kunci lolos itu marah-marah dan harus minoritas. Si Kemal bilang, Jo, wih, emosi lo kuat banget, gue pengen lihat sampai kompetisi. Si Ramet bilang, wih, Jonathan, materi lo kuat, emosi lo apalagi tuh? Tamben terus Jo sampai kompetisi. Ini kompetisi stand -up atau kompetisi marah-marah <tuk> <tuk> Kalau SSMR TV Nyari peserta yang marah-marah Ajak-ajak papa mama Dijamin juara satu <tuk> <tuk> Karena papa mama, mama Kalau gak marah itu kayak ada yang kurang Kayak makan tanpa nasi mandi tanpa air Aku tanpa kamu <tuk> Ini nih, sebelum tahu, sebelum tahu, sebelum tahu, sebelum tahu, Supaya tahu, sebelum tahu, sebelum tahu, sebelum Jonathan habis makan piring tahu, sebelum tahu, sebelum tahu, sebelum tahu, sebelum tahu, sebelum tahu, sebelum tahu, sebelum Dan sekarang saya lagi PKL Di Toyota Auto 2000 Pramuka